Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe Like dan tanda loncengnya ya dan Agar kalian gak ketinggalan semua notifikasi Video-video terbaru dari channel kita Seputar informasi tentang pinjol ya Dan aku juga masih tetap Mendoakan kita semua Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih bisa semangat Supaya kita bisa berhasil Melewati satu persatu badai Permasalahan kehidupan hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol Yang mungkin sudah membuat Kita galau ya yang membuat makan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 Sepertinya teman-teman kita ini sedang panik dan mungkin baru saja terjun ya ke dunia perpinjolan. Dan mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan ya. Dan hari ini masih saja diteror terus ditakut-takuti dan akhirnya menjadi takut ya. Dan hari ini kita akan bongkar tuntas ya aplikasi pinjol apa saja yang hari ini memang sudah memiliki debt collector lapangan. Ya, jadi supaya nanti kalian bisa tenang berpikir positif Tidak lagi gali lubang tutup lubang Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini Yang mungkin bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Kita nggak mau lagi ada korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah aplikasi pinjol Ingat masalah hutang di aplikasi pinjol ini kecil Hari ini terasa besar karena kita memang belum punya uang dan gue yakin ketika nanti kita udah punya uang kita bakal ngelunasin semua hutang-hutang di aplikasi pinjol ini. Dan bakalan nggak mungkin mau lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Udah lah bang langsung aja aplikasi pinjol apa saja hari ini yang memang mungkin sudah memiliki debt collector lapangan. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke baik ya kalian bisa melihat nama sistem elektroniknya dan gua pengen ngasih tahu beberapa aplikasi-aplikasi yang memang mungkin hari ini banyak digunakan sama masyarakat kita seperti aplikasi nomor delapan ya itu ada aplikasi KTA kilat kemarin banyak yang bertanya-tanya apakah bang aplikasi KTA kilat ini sudah punya debt kolektor lapangan atau tidak Jawabannya belum, untuk di aplikasi KTA Kilat belum memiliki debt kolektor lapangan. Dan di urutan yang ke-9 itu adalah aplikasi Kredit Pintar. Ya kemarin sempat ada, sempat banyak beredar ya debt kolektor lapangan dari aplikasi kredit pintar ini. Namun nggak tahu kenapa, sepertinya aplikasi kredit pintar merubah strategi cara kerja mereka dan hari ini masih cukup jarang ditemukan ya debt kolektor lapangan dari aplikasi kredit pintar. Kemarin kalaupun ada itu masih hanya untuk seputaran Jabodetabek doang. Selebihnya dari situ belum ditemukan debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar Dan yang selanjutnya adalah aplikasi mau cash Dan aplikasi mau cash ini kabarnya ya sudah bekerja sama dengan Astra Itu yang pertama dan yang kedua masih hanya melayani di berbagai daerah saja Belum semua daerah belum semua provinsi Dan apakah aplikasi mau cash ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Jawabannya belum, aplikasi mau belum memiliki debt collector lapangan. Lanjut ya, gua pengen bahas aplikasi-aplikasi yang besar dulu seperti aplikasi ada kami di urutan yang nomor 19. Apakah aplikasi ada kami ya memiliki debt collector lapangan? Hari ini bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada kami? Ya, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik. Untuk aplikasi ada kami belum memiliki debt kolektor lapangan. Jadi hari ini kita masih punya kesempatan banyak ya untuk mengumpulkan uang dan gue yakin semua subscriber kita hari ini orang-orang yang baik ya, orang-orang yang memang mau melunasi utang ketika nanti memang sudah punya rezeki ya kan. Namun hari ini kita belum punya rezeki bang. Dan untuk di aplikasi ada kami belum memiliki debt kolektor lapangan. Lanjut ya untuk di nomor 23 rupiah cepat apakah aplikasi rupiah cepat sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Di tahun 2019 kemarin ini ada duplikasinya RP cepat dan itu ternyata sudah ditangkap sama pihak kepolisian Dan untuk di aplikasi rupiah cepat ini belum memiliki debt collector lapangan jadi masih cukup aman Lanjut ya untuk di aplikasi Indodana Nah ini banyak juga yang pakai aplikasi ini karena memang limitnya itu kalau gua nggak salah 25 jutaan ya untuk di aplikasi Indodana Kemarin Indodana sempat ada yang memberi informasi ya Bahwasannya memang sudah memiliki debt collector lapangan tapi masih hanya untuk di kota-kota besar tapi itu juga nggak banyak, masih untuk sekitaran Jakarta doang ya. Yang kemarin ada memberikan informasi kepada kita, masih untuk sekitaran Jakarta. Lanjut ya, untuk di aplikasi Julo, kemarin banyak juga yang bertanya bahwasannya di aplikasi Julo ini uh, belum memiliki debt collector lapangan untuk di semua daerah. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Singa. Kemarin banyak yang bertanya-tanya tentang aplikasi Singa ini. Apakah mereka sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Jawabannya belum ya untuk di aplikasi Singa. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Easy Cash ya. Apakah aplikasi Easy Cash ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum. Dan hati-hati kemarin gua udah rilis ya. Ada yang menduplikasi aplikasi Easy Cash ini. Ternyata mereka pinjol ilegal. Jadi kalian harus bisa lebih selektif lagi untuk memastikan bahwasannya aplikasi yang kalian pakai itu sudah legal OJK. Untuk aplikasi isi cash ini yang legal OJK itu berwarna hijau kalau saya nggak salah. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjam Yuk. Dan apakah aplikasi pinjam Yuk sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi finpus. Apakah aplikasi Pinpus sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Uangmi. Apakah aplikasi Uangmi memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum, ya. Dan lanjut ya untuk di aplikasi Pinjam Gampang. Ada nggak yang memakai aplikasi Pinjam Gampang? Dan hari ini ternyata aplikasi Pinjam Gampang belum memiliki debt collector lapangan lanjut untuk di aplikasi nomor 48 360 kredit siapa yang memakai aplikasi 360 kredit hari ini ya kemarin ada juga gua udah rilis yang hampir mencatut nama 360 kredit 360 apa gitu Tapi mereka menggunakan angka 360 di nama aplikasi mereka ternyata ilegal Kalau yang ini 360 kredit ini sudah legal OJK Dan mereka belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang Lanjut ya untuk di aplikasi solusiku Aplikasi yang lumayan lama ini ya dan hari ini belum memiliki debt collector lapangan Dan untuk yang selanjutnya adalah aplikasi Cairin Hari ini banyak ya ini produk-produk pinjam meminjam uang yang bekerja sama dengan Cairin Seperti aku laku ya kan dan hari ini aplikasi Cairin ini belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk membayar hutang dan yang selanjutnya di urutan ke 61 aplikasi uku Aplikasi uku juga belum memiliki debt collector lapangan Dan yang selanjutnya adalah aplikasi kredito Ini kemarin gua banyak dapat laporan ya gua kurang jelas sih kredivo apa kredito Kalau untuk di kredito ya itu belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan ya Dan yang selanjutnya adalah aplikasi ada pundi Siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi Adapundi dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Adapundi ini? Lanjut untuk di urutan ke 65 Sorry, untuk di aplikasi Adapundi belum memiliki debt collector lapangan ya. Dan yang selanjutnya adalah untuk aplikasi modal nasional. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi modal nasional ini? Per dua minggu, kalau gue gak salah pembayarannya. Buat nyesek juga ya kan Dan untuk di aplikasi ada moda Modal nasional ini Belum memiliki debt collector lapangan Dan yang selanjutnya gua pengen kasih tahu yang gede-gede ya Yang sering banyak digunakan Sama teman-teman kita Yang selanjutnya itu Untuk aplikasi Bantu Saku Untuk di aplikasi Bantu Saku ya Belum memiliki debt collector lapangan dan yang selanjutnya adalah aplikasi ada modal. Siapa hari ini yang masih punya hutang nih di aplikasi ada modal? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada modal ini? Apakah aplikasi ada modal sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi UATAS. Aplikasi UATAS di peringkat ke 100%. Apakah sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi asetku. Apakah aplikasi asetku sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum, Oke jadi itulah tadi yang sengaja gue sebutin ini aplikasi-aplikasi yang sedang banyak dipertanyakan nih sama teman-teman yang lain Dan pada video kali ini sudah terjawab tuntas dan untuk kalian yang pengen kembali bertanya ya kan Di aplikasi yang belum gue sebutin nanti kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Jadi informasi ini kita buat supaya nanti kalian bisa lebih tenang Ya, supaya kalian bisa lebih aman Merasa nyaman Dan kalian bisa berkonsentrasi Untuk bekerja Kalau hari ini kalian masih tetap menghabiskan Energi ya Hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu Pasti terjadi Maka kita sendiri yang akan rugi Dan hari ini informasi-informasi uh, Seperti ini banyak banget dicari Sama teman-teman yang mungkin belum mampu Melakukan pembayaran Apakah aplikasi ini sudah ada debt kolektor lapangannya atau tidak bang Nah, apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Bang, ya, banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan untuk semua aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan, mereka tidak boleh menyebarkan data. Apabila dari aplikasi yang tadi kita sebutkan, mereka melakukan penyebaran data, mereka melanggar berapa ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh OJK dan AFI, maka segera laporkan. Ya, mereka tidak boleh menyebarkan data. Dan untuk bunga dan dendanya itu juga tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi udah cukup jelas dan enggak ada lagi yang perlu kalian gelisahkan. Baiklah ya jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.